tulis ucapan selamat ulang tahun manis untuk Sherina. Afgan Syahreza didoakan berjodoh. Sherina hari ini, 11 Juni 2020, merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Di hari istimewanya, Sherina dibanjiri oleh ucapan selamat ulang tahun dari sahabat-sahabatnya, termasuk Afgan Syahreza. Sejak pertemuan pertama mereka 11 tahun yang lalu, Serina dan Afgan semakin dekat dan menjadi sahabat. Sama-sama berprofesi sebagai penyanyi, mereka juga sering nyanyi bareng di berbagai kesempatan dan menanggapi keduanya sangat serasi. Pada 27 Mei yang lalu juga, Serina mengungkapkan Selamat ulang tahun untuk Afgan yang ke-31. Ia juga mengungkapkan keduanya untuk berkolaborasi nyanyi bareng sahabat bersuara pemasanya ini didoakan berjodoh. ucapan selamat ulang tahun manis dari Afgan untuk penyanyi yang menjadi idola anak generasi sembilan an ini berkat perannya dalam film petualangan Sherina ini tampaknya bikin netizen ikut gemas dari ratusan komentar yang membanjiri postingan Abdan banyak yang ingin menjodohkan kedua sahabat ini interaksi manis dalam postingannya Afgan dan Sherina juga menunjukkan interaksi manis Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami